modal 35 dan bet 3000 langsung purbu 30 serba tiga ya siap mantap hmm. apakah di bet 3000 ini disambut dengan kakek zeus petir atau skater gratis kita lihat Ya sih sambutan apa yang saya dapatkan hari ini? Oke okay, sekedar ternyata manis, semanis cinta padamu. Wih, tuh. dor dor. Nah, petirnya kali lima dan dapat tambahan setin Nah, ini sih ada nah, segagayan us jadi 17 sebetulnya profit atau enggaknya enggak apa-apa yang penting sudah dapat gratis. Nah, setidaknya gratis ayolah setidaknya balik modal ini, lebih. ini kan gratis ya Sony juga enggak apa-apa sih cuma satu doang sayang sekali kalu sepuluh cuma numpang lewat apa-apaan tuh oke dapat kali empat jadi totalnya sembilan ya yang di atas sudah kali sembilan apakah mau nambah lagi Hmm, tapi kok mulus gini ya sama sih hijau biru suuk so. oke okay. kuning biru kuning hijau wow lengkap nih saya sebut petir 35 dan kali 18 ya gesya ini dia sensasionalnya yang tidak tunggu hmm. 700 mesin Oke okay. sudah naik lumayan profit ya gesya 10 kali lipat cari modal manis-manis ada manis. yang gonek lagi ada yang pecah Oke, okay, teman. Jangan lupa untuk di-subscribe channel Aspirasi Sedasar ya, guys okay, ya. Oke. Okay. Oke, okay. sekedarnya lagi enggak mau Yuhu. apakah kita harus naikkan bed tapi tunggulah santuy santuy wow langsung naikkan bed ya guys ya karena sudah habis pinnya tadi kita pindah di kurubu 30 di bed 6000 juga saya naikin ada skater gratisnya atau enggak ini untuk di 30 spin Turbonya ada petir kali sepuluh pun nyangkut tapi enggak mau nambah lagi yang pecah tambahnya dikit karena kan sepin ya di siap masih sembilan sepin cantui Titanic makin sepinnya dulu hmm. kita coba Bui oh kita cocok sekali dulu habis itu Bui ya dicocol sekali langsung di gas kembali 480 all untuk semesta cipi yuk cipi petir kali 8 nyangkut di petir lagi kali 2 oke okay, yang sudah di atas sudah kali 10 ditambah lagi kali tiga sama dua jadi lima 15 manis-manis-manis ayo us nyambut kewi, us kasih ketir nah, kali dua oke okay petir lagi kali lima enggak konek sayang sekali petir oke okay. konek kuning kuning kuning ya kurang satu enggak mau turun dong dapat super B sudah balik modal B ya bisa lumayan ya Oke okay. enggak okay, ada yang nyangkut lagi bunyi sekali lagi Habis itu langsung cabut JP enggak JP Rungka dia rungkang. Pokoknya langsung balik Oke okay, dipetir kali 4 Di awal lanjutin semoga Covid banyak lah ya Hmm, kali tiga, nice. tambahan cuping dong, biar banyak gitu. Wah, nggak mau. Dapat nih kayak kesia. Sudah terkumpul kali sembilan. Dipecat tapi nggak menyangkut kali nice kali dua. <gali> dua kali dua kali dua kali dua kali dua oke okay. petir lagi nah ini rahmah ini merah merah-merah-merah nah jangan bahasnya berjajah juga di langsung ya ampun agak mentir cok gimana menurut okelah okay sampai sini saja ya Juz